Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi Angzala sakinata fi kulubil mu'minin Asyadu an la ilaha illallah Dahula syarika lahul malikul haqqul mubin Wa asyadu anna muhammadan abduhu Warasuluhul mab'unfu Rahmatalil alamin Allahumma salim wa salim Ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi ahum bi ila ba'du, Tidak kata yang lebih indah lah Selain ucapan syukur Alhamdulillah Bahwasannya pada malam hari ini ya Mungkin saya hampir sebulan lebih ya Tidak bisa hadir Allah takdirkan kita kembali Bertemu bersilaturahim Untuk mengkaji ayat-ayat Allah Untuk dikir Allah ya kita mengingat Allah mudah-mudahan duduknya kita diamnya kita di tempat ini menjadikan asbab turunnya rahmat Allah kepada kita semuanya jamaah yang dirahmati Allah dalam kesempatan ini saya akan mengambil tema tentang dunia ya dalam pandangan orang beriman dan orang-orang kafir sering pertanyaan kepada kita dunia dalam pandangan orang beriman Dan orang-orang kafir Ada pertanyaan barangkali Di kalangan kaum muslimin Yang mengatakan gini Ustaz Kenapa ya Kita sudah ibadah Sudah sholat Sudah melakukan kebaikan-kebaikan Sudah baca Quran Insya Allah Sudah dikir Tetapi hidup kita gini-gini aja Sementara orang yang tidak mengenal Allah, dia tidak tahu tuh alam masyar seperti apa, dia nggak paham alam barza nanti bagaimana di sana, bahkan dia dalam tanda kutip melakukan kemaksiatan kemaksiatan, tapi kok rezekinya gampang banget, berlimpah, berlimpah. ya, ini kenapa? Apakah ini karena kesalahan kita atau bagaimana? Ya di dalam surat al Imran ya. Ayat 176 ya. <tuh> Bisa dilihat. Apa kata Allah? Saya bacakan artinya. <tuh> Saya bacakan ayatnya dulu apa kata Allah dan janganlah engkau ya Muhammad ayat ini memang turun kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tetapi sebenarnya bukan hanya kepada Nabi tapi kepada kita dan janganlah engkau risau, ini kata Allah kepada kita. Orang-orang terhadap orang-orang kafir yang kemudian mereka menjadi kafir atau dalam kekafiran. ya, Sesungguhnya sedikit pun mereka tidak merugikan Allah. Kalau mereka punya harta berlimpah, sukses di dunia, tidak merugikan sedikit pun kepada Allah. Allah tidak akan memberi bagian pahala kepada mereka di akhirat. Dan mereka akan mendapat azab yang besar. Jadi kalau tadi di awal saya katakan orang-orang beriman dia melakukan kebaikan-kebaikan, amal soleh ya. Nah saya ingin menerangkan tentang apa sih bedanya amal soleh dengan amal khair ya. Kalau amal soleh itu amal yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Kalau nggak iman bukan amal soleh. Contoh orang kafir di luar Islam misalnya. Mereka nyumbang mungkin panti asuhan, mungkin nyumbang fakir miskin, tidak disebut amal soleh karena tidak ada iman. Ini yang harus dipaham. Ya, nah orang-orang yang melakukan amal soleh tadi, pertanyaannya adalah, apakah punya dosa? Pasti jawabnya ialah kita punya dosa, ya pasti kita punya salah. Nah sesungguhnya Allah itu ya Ketika menimpakan Hukuman, menimpakan ujian Atau musibah kepada seseorang Karena disebabkan oleh dosa-dosa mereka Dan Allah tidak ingin bahwasanya nanti di akhirat orang-orang yang beriman itu Akan dapat siksa di sana Kalau bisa dihabiskan seluruhnya di dunia Kalau bisa dihabiskan seluruhnya di dunia Ya sehingga apa? Ketika mereka Kembali kepada Allah dalam keadaan bersih Dari dosa-dosa dan mereka mudah-mudahan Termasuk kita semuanya masuk surga Nah Kembali ke ayat ini Sementara mereka orang-orang kafir Jangan menjadikan risau engkau, Jangan menjadikan risau kita Tenang aja bahasanya Mereka pasti ada kebaikan Oh ada, tapi tadi Tidak disebut amal soleh ya Mereka mungkin bisa bikin Handphone, bikin mobil, ya, bikin komputer, bikin lampu, sehingga ya ada amal baik kan? Sehingga dengan lampu kita bisa ngaji misalnya. Ada amal baik? Ada. Nah, seluruh kebaikan mereka itu dibalas oleh Allah di dunia sehingga mereka seakan-akan berlimpah dalam pandangan kita. Saya ulangi. Seluruh kebaikan-kebaikan mereka dibalas oleh Allah semuanya di dunia. Tapi mereka tidak dapat sedikitpun pahala di akhirat. Makanya wajar berlimpah ya, tapi dalam pandangan kita udah kita kayaknya jadi minder kok oh, mereka sukses semuanya kaya semua kita kok oh, rata-rata orang Islam miskin, ya kita diinginkan Allah itu habis seluruh dosanya kemudian nanti kembali semuanya dalam keadaan bahagia. Baik jamaah yang dirahmati Allah, ini ini harus benar sikap mental kita supaya kita memandang dunia ini tidak terlalu silau juga biasa-biasa aja lah ya istilahnya. Tidak kemudian jadi sedih, ya dan lain sebagainya. <tuh> Ada barangkali berapa hal yang harus kita pahami kalau menginginkan kebahagiaan. Ada tiga ya kategori, istilahnya orang ya, kita memilih yang mana. Ini tiga kelompok orang. Yang pertama adalah bahagia di dunia, sengsara di akhirat. Ini kelompok pertama, bahagia di dunia sengsara di akhirat. Kemudian kelompok dua ya sengsara di dunia, bahagia di akhirat. akhirat. Di dunia sengsara di akhirat bahagia. Yang ketiga bahagia di dunia bahagia di akhirat. Ingin yang mana? Yang ketiga. Yang ketiga ya. <tik> nah dan itu doa kita. <tik> Robbana atina fit ya hasana. وَفِيْلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَكِنَا عَذَابَنَا Nah, tapi kenapa kok ada kesusahan-kesusahan tadi sudah di awal disebut? Nah, bagaimana supaya untuk menghilangkan ini, kesusahan ini? Ya, Mari kita kembali ke surat Al-Waqi'ah ayat 25-26. Apa kata Allah? La يَسْمَعُونَ fiha لَغْوَ وَلَا Illa kilang salamang salama. Ini mungkin sebagian hafal ya. Mereka ya, penduduk surga ini tidak mendengar perkataan yang dusta dan perkataan yang sia-sia. Di sana nggak ada tuh perkataan dusta atau sia-sia. Illa kilang salamang salama, kecuali kata-kata yang selamat, bagus, bagus, dan bagus. Pertanyaannya, Di surga itu ya indah banget ya? Kemudian kayak gitu semua ya? Pertanyaannya, mau enggak suasana surga itu dibawa paling tidak ke dunia ini? Jawabannya, maulah. Coba, apa yang dilakukan penduduk surga itu, kata-katanya baik semua. Kata-katanya baik semua. In laki lang salama salama, bagus dan bagus. Nah, kenapa orang itu ketika dalam kehidupannya dia mungkin enggak ada sih, orang doa itu jelek, yakin enggak ada. Pasti habis doa, solat lima waktu, atau doa itu pasti kebaikan Tetapi tidak sadar kadang mereka Dalam hati dan pikirnya Berdoa untuk keburukan Di Dalam surat Al-Isra ya Surat 17, ayat 11 Apa kata Allah? Ada orang-orang yang berdoa untuk keburukan Sebagaimana dia berdoa untuk kebaikan dan memang manusia itu sifatnya tergesa-gesa enggak sabaran. Maksudnya gimana ini ayat? Kok ada orang berdoa untuk keburukan sebagaimana dia berdoa untuk kebaikan? Bukankah kalau doa baik-baik semua? Iya. Tetapi pikiran dan hatinya kadang tidak baik. Contoh. Hujan musim hujan kan? Mana-mana hujan. Ya, banjir lagi. Apa pikiran dan hati kita? Aduh, repot dah kalau hujan terus nah. Hujan lagi, hujan lagi. Ini, ini dalam hati dan pikirannya enggak sempat diucapkan. Insya Allah, orang yang demikian tidak dapat rahmat dari hujan karena sudah ngomongin Allah itu dalam hati. Bukankah Allah juga tahu dalam hati kita? Ya, wasirul Wa innahu bidhati sudur. Engkau nyatakan atau tidak ya dalam pikiran atau hati Allah tahu. Nah, rupa-rupanya yang menjadikan orang itu senantiasa bernasib buruk dan apes dan sial ya kadang itu karena pikiran dan hatinya. Ya, pikiran dan hatinya. Ini penting supaya mari kita. Ini pengajian ini sengaja saya ambil ya videonya biar nanti bisa jadi muhasabah, nanti bisa dilihat di channel Alfati TV ya. Ini harus menjadi muhasabah kita ya untuk introspeksi diri kita. Apa yang sudah kita lakukan atau apa yang pernah kita alami kejelekan coba? Kita jangan mudah menyalahkan orang lain, salahkan diri sendiri. Karena ketika seseorang mendapatkan kejelekan, musibah atau hal-hal yang kurang baik, itu karena dosa-dosa dia. Orang tuh jadi wasilah. Ya, orang lain jadi wasilah, mungkin saudara jadi wasilah sebenarnya. Intinya karena dia juga. Bukan karena orang. Ya, ini ini, ini penting. Oh, jadi kita harus baik-baik saja. Iya. Ya. ya makanya harus disetting antara pikiran, hati dan lisannya sama. kan kadang nggak sama, nggak sama kadang. dan ada dalam sebuah buku ya, dalam sebuah buku dalam bahasa Inggris sih, ya, judul bukunya adalah Think and Grow Rich ya, berfikir dan tumbuh menjadi kaya. rupa-rupanya Orang-orang barat yang kaya itu rata-rata dimulai dari berpikir menjadi kaya dulu tuh. Kan kita rata-rata pikirnya kan miskin mungkin makanya jadi miskin gitu ya Iya benar ya, Pikirnya miskin aja Ada cerita yang menarik barangkali Seorang uh, santri kepada kiai Santri ini menghadap Kiai-nya Kiai mau curhat nih gitu ya Kenapa? Saya udah sholat duha Kiai Sudah baca Quran Kiai sudah sedekah juga Kiai, kok saya masih miskin-miskin terus Kiai? Ini kenapa ya Kiai? Kata Kiai-nya, ya itu, udah dikabulkan doa kamu Maksudnya Kiai, iya kamu sholat Duhanya sekali Baca Qur'annya sekali, ya kan Sedekahnya sekali Kamu ngomong miskinnya berkali-kali, itu jadi doa Waduh, ya pikiran kamu ngomong miskin, hati kamu ngomong miskin Ya jadi doa, miskinlah kamu Bukankah Allah ana indadoni Abdibi? Aku tergantung dari persangkahan hambaku. Bukankah Allah juga akan mengabulkan seluruh doa kita baik dalam hati atau pikiran, bahkan dalam hati dan pikiran jauh lebih dahsyat dibandingkan lisan ini. Pernah nggak kita mikir kata orang Jawa tuh mikir atau ngerentes lah, saya pengen gini gini. Tahu tahu berapa tahun, eh benar Alhamdulillah kecapek. Itu doa yang dari hati dan pikiran pak, ya? Allah tahu, ya makanya, uh hati-hati kalau ngerentas berarti ya, <gih> ya, engkau nyatakan atau tidak Allah tahu, makanya tadi yang ilustrasi seorang santri yang menghadap nya akhirnya apa yang harus dilakukan? Harus banyak istighfar. Aslinya kita ini sebenarnya mau dapat rezeki itu berlimpah dari Allah, cuman kadang kitanya nggak mau, maksudnya nggak mau gimana? Ya, ya coba. Kira-kira rezeki Allah itu berlimpah apa tidak kita buktikan ya sekarang hari ini ya hitungan detik ini semua tahan nafas kira-kira ya 10 menit lah supaya nggak dapat rezeki oksigen kuat nggak Enggak kuat ustadh itu artinya kita nggak bisa menolak rezeki Allah itu oksigen doang berlimpah berlimpah lah ya air yang kita minum yang kita untuk mandi kita untuk nyuci mobil mungkin untuk nyiram bunga atau untuk keperluan lain, dari dulu sampai sekarang sudah berapa ribu galon kita habiskan? Kalau dihitung dan dibayar setiap liternya, Ya gak usah jauh-jauh lah, 500 rupiah, kita menjadi orang-orang miskin hari ini. Iya, benar Oh iya ya, bener, Iya, bener. Iya, benar. Jadi rezeki Allah itu berlimpah, cuman kadang kitanya yang menolak. Ada di dalam buku Magnet Rezeki namanya, itu namanya Perisai dan Benteng-Benteng Penolak Rezeki apa diantaranya dosa. diantaranya dosa. Makanya di dalam surat Nuh Allah menerangkan di sana, ya, apa? Dikatakan istaghfiru, ya, suruh mohon ampun kepada Allah. Wastaghfirullah. Banyak-banyak istighfar kepada Allah. Kenapa? Inna hu kana gofaro. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Ya. Kalau sudah diampuni, kata Allah dalam ayat selanjutnya Yursilis sama'a'alaikum midroro Wayumdidkum bi'amwali wabanin Wayaja'allakum jannati Wayaja'allakum anharo Itu janji Allah Istiklal kalian kepada Allah Karena sesungguhnya Allah maha pengampun Kemudian kami akan turunkan rahmatnya dari langit Wayumdidkum bi'amwali wabanin Kemudian akan kami tambahkan harta Bi'amwal Amwal itu jamak daripada mal Allah tidak menggunakan kata mal Mal itu kan berarti tunggal Sedikit kalau amwal, oh banyak Ditambahkan amwal, itu janji Allah Ditambahkan apa lagi? Anak-anak, ditambahkan ketenangan Itu janji Allah Tapi banyak istighfar Maka kunci nih, kalau kita lagi masalah ya Kayaknya insya Allah sih Banyak masalah ya, karena kelihatan dari wajah-wajahnya <laughs> Kuncinya, kata Allah Banyak mohon ampun kepada Allah Kalau lagi ada masalah Banyak mohon ampun Makanya kalau kita punya masalah yang berat istighfar aja perbanyak. Ya. Kalau misalnya malu udah ke rumah aja dah. Istighfarnya dari mulai 100 sampai nanti 10.000. Ya, jadi ini kunci ya, istighfar itu Masya ada, ya. Banyak orang yang sudah berhasil dengan istighfarnya itu. Nah, tadi di surat Al-Waqi'ah la yasma'una fiha lagwan wala ta'sima illa kilang salamang salama. Jadi di sana mereka akan mendengar perkataan yang baik-baik saja ya bagus bagus bagus dan ini jadi doa makanya harus bagus bagus saja kejadian apapun uh hujan lagi bagus alhamdulillah ya itu saya Adam murid saya di di al mukhtar itu ketika saya ajaran itu udah positif tinggeng sama allah Husnudun aja dia mau dagang nggak bisa bisa dagang nah karena hujan lagi adalah sholat duha aja Mau keluar lagi masih hujan, udah lah, baca Quran aja gitu, udah agak terang. Ah, keluar ini kali udah jam sebelas tanggungan, tahu-tahu ada temannya datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini kisah nyata ini, ini nggak usah mikir yang jauh-jauh, ini kisah nyata. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, oh, tumben ini Teman lamanya datang. Ada kabar apa nih? Enggak, mau silaturahmi aja ya. Ya, saya ingat dulu tuh saya punya utang sampean 3 juta. Saya udah lupa dianya tuh. Iya, punya utang. Iya, ya, dulu akhirnya. Oh iya, iya benar-benar. Saya sudah lupa, tapi nggak ingatnya. Iya, saya kebetulan ada rezeki. Saya mau ke sini hujan mulu. Ini Alhamdulillah udah agak terang saya ke sini. Saya mau bayar 3 juta. Cash! 3 juta nggak usah dagang. Alhamdulillah. Kok nggak dagang dapat duit ya? Lagi, udah termasuk untung lagi 3 juta kan? Bukan sama modalnya. Iya, Allah. Benar. Kalau kita perasa nggak baik sama Allah. Allah yang gerakin semuanya. Jangan pakai matematika kita. Iya kebanyakan kita pakai matematika jadinya nggak ajaib rezekinya. Kalau tadi dagang dia seharian dapat 300 ribu katakanlah itu sama modalnya misalnya ya. Paling untung separonya misalnya. Ini 3 juta itu udah untung berkali lipat. Ya, makanya ini harus dipahami yang namanya rezeki itu Allah hakikatnya yang ngatur. Ya makanya di sini kita harus prasangka baiknya kepada Allah tuh kuat gitu ya. Dan ya harus ngomong yang baik-baik saja kenapa? Karena Allah mencintai yang baik-baik. Dalam pandangan Allah itu enggak ada yang negatif Semuanya positif Saya ulangi Dalam pandangan Allah itu enggak ada yang negatif Semuanya positif Tapi ke dalam pandangan kita kan ada negatif ada positif ya Contoh Surga positif apa negatif? Positif Neraka? Negatif Tapi bagi Allah positif dua-duanya Surga memang tempatnya keindahan Balasan orang-orang yang beriman dan beramal soleh Neraka ujian bagi orang yang beriman Dan beramal soleh jangan masuk ke sana Ya, sehingga orang takut dengan neraka, Nggak mau masuk ke dalam neraka. Dan bagi mereka, orang-orang yang kafir itu tempatnya, artinya apa? Neraka positif bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Oke, sekarang ada lagi orang meninggal, positif apa negatif? Oh, wow, bagi yang saudaranya negatif, pertanyaannya ya, apakah benar negatif? Belum tentu kita telah ah, coba ternyata memang umurnya udah sampai di situ. Dan insya Allah ketika dia meninggal Dalam keadaan bersih Positif kan? Dan meninggalnya dia juga menjadi ibro atau pelajaran Buat kita, kita pun akan meninggal Maka kita harus persiapan untuk menghadapi Kematian Positif juga karena keluarganya kasihan kemarin Ngurus berbulan-bulan kasihan dia nggak pada tidur sekarang udah meninggal Yang terbaik berarti Positif? Positif Kalau kita mikirnya semuanya positif Insya Allah jadi kehidupan positif Pikiran dan hati ini seperti Data dan proyektor atau hatinya ibaratnya data atau laptop, kemudian pikirannya adalah proyektor. Ya, saya ulangi. Pikirannya proyektor, hatinya itu seperti laptop atau datanya. Apa yang nanti digambarkan atau disorot oleh proyektor dalam layar kehidupan itu jadi nyata. Makanya tadi kita mikirnya apa? Nanti kejadian. Ya, nanti kejadian. Uh, kalau begitu harus baik-baik terus. Iya. Bahkan para pakar motivator itu dia mengatakan, "Apa fakta dan realita itu nggak penting. Fakta dan realita nggak penting. Iya, yang penting adalah respon hati dan pikiran kita, supaya hidup kita lebih berkualitas dan bahagia. Kenapa? Coba, kalau kita senantiasa menangkap fakta dan realita yang belum tentu sebenarnya, kita sering capek, sering sakit hati, kemudian lelah." Contoh misalnya, ya, di TV ada tontonan tertangkap korup, koruptor di penjara misal lima tahun, wow hatinya ini bukan desanya hatinya ngomong rasain biar dia ngerasain hal-hal jelek keluar dari uh, hati dan pikiran kita. yang dipenjara siapa yang korupsi siapa, nah itu kata-kata itu -kata kembali kepada kita rasain ke kita, ya akhirnya kita dapat rasanya juga, ya kita keluar kata-kata jelek kembali kepada kita, masya allah itu respon hati dan pikiran kita tuh jauh lebih penting dibandingkan fakta dan realita di lingkungan kita. Itu maksud saya. Oke, okay, lagi. Ilustrasi lagi. Ada seorang bapak-bapak misalnya. ya Kita mau ke Surabaya naik kereta. Kebetulan pakai kereta lebih nyaman misalnya. Pesawat mahal lagi misalnya kan. Naik kereta. Pas di kereta ada bapak-bapak yang baru masuk. Bapak-bapak itu pakai jasnya warna merah. Celanya, celananya warna biru. Habis itu pakai sepatunya sepatu olahraga, anak muda. Kemudian pakai topinya topi cowboy. Pakai kacamata, kacamata hitam. Apa pikiran dan hati kita? Nggak matching. matching. Bapak ini norak oh, banget ya. Iya. Bapak ini se arah sehat atau enggak ya? Iya. <laughs> itu pikiran kita. Akhirnya kita karena lama masa nggak ngomong tetangga kita. Akhirnya ngobrol, Pak, dari mana Pak? Ya mohon maaf deh, gitu, Bapak itu udah agak tua. Kalau pakaian saya mengganggu pemandangan ade, Kenapa? Saya ini baru dapat musibah Rumah saya kebakaran Habis baju semuanya Kecuali yang ada di badan saya Sepatu pun yang ada sepatu ini Daripada saya nyeker Saya pakai sepatu ini Dan saya seharian menangis Jadi mata saya bengkak Maka saya pakai kacamata Coba 180 derajat kita berubah Penilaian terhadap orang bapak tadi Iya kan? Ini fakta dan realita Tidak penting Bisa jadi itu bukan sebenarnya Makanya hati ini selama ini banyak dipenuhi fakta-fakta yang tidak sebenarnya. Sehingga pikiran dan hati kita menjadi jelek dan kurang baik. Bisa jadi doa-doa kita terhijab karena tadi pikiran dan hatinya enggak match dengan lisannya. Lisannya sih baik-baik saja kalau doa. Makanya penting memperbaiki pikiran dan hati kita. Dengan apa? Istighfar. <tik> kalau sudah banyak istighfar, Allah akan turunkan rahmatnya dari langit bahkan ditambahkan harta dan anak-anak. Maka e, kalau kita mau memperbaiki mungkin kualitas hidup kita, kita husnudun aja. Deh. Mungkin hari ini banyak yang merasa kurang pas ya kehidupannya atau kurang enak, mungkin ada kekurangan sana sini. Udah pikirnya baik aja. Saya alhamdulillah ya. Ya sakit kemarin baik baik aja. Alhamdulillah sekarang juga baik baik aja. Bahkan dapat ilmu saya banyak ilmu saya. Ketika diam ya, ketika diam nggak ngapa ngapain, dapat ilmu ya enggak tahu kalau bapak-bapak diam dapat apa wangsit atau dapat apa ya jadi intinya ada hikmah ada kebaikan-kebaikan ya kalau diam kan saya baca ya kitab-kitab yang besar ya kemudian telaah ayat-ayat Quran ya, jadi ilmu ya hari ini salah satunya adalah ketika saya merenung di kamar aja sambil menelaah kitab ya artinya dapat ilmu ya insyaallah semua pun akan dapat ilmu kalau kita membuka pikiran dan hati kita bersih kepada segala apapun kejadiannya harus husnudzan kepada Allah. Baik-baik sajalah sangkaannya. Kenapa? Kalau menginginkan kebahagiaan surga itu di bawah ke, ke dunia ini. Ya, kenapa? La yasmauna fiha la wa la illa kilang salama, salama. Ya, ini barangkali sebagai kajian pada pertemuan kali ini, ya barangkali ada pertanyaan atau yang mungkin uh, ingin ditanyakan ya.